Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik! Halo, adik-adik semuanya! Apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua dan juga keluarga yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, hari ini kakak mau memperkenalkan petugas dan pelayan pada ibadah kita hari ini. Di gitaris ada Katomi, lalu di Kahonis ada Kak Betran dan ada Kak Astrid, jika Kariska sebagai liturgos. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah di hari ini, Kasrit dan Kariska undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau pemanasan dulu nih, Kariska. Kita oh. mau nyanyi dari lagu yang berjudul Roti dan Mentega. Jangan lupa kaki gerakan. udah pada semangat belum hari dan kelas udah semangat banget nih tapi kayaknya kita butuh satu pujian lagi nih kak biar kita semakin semangat lagi boleh gimana kalau kita nyanyiin kita kerja sama-sama ikutin gerakannya ya kita ku Nah, adik-adik, tadi kita udah nyanyi dua pujian pemanasan nih Kak Rizka. Betul, udah kan? gerah ya di sini Kamerannya. Panas. Wah, nah, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita akan masuk dalam rangkaian ibadah. Untuk itu, kita akan satu teduh, lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu teduh. Satu teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang ada di rumah, tetap dalam posisi berdiri yang baik ya. Adik-adik, Tuhan menciptakan makhluk hidup. Ada burung, ada ikan, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada juga kita nih. Manusia semuanya indah. Ciptaan Tuhan tidak ada yang tidak indah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus menjaga setiap ciptaannya. Maka dari itu Kariska mau ajak adik-adik untuk kita angkat pujian dari kidung ceria satu yang berjudul Sungguh Indah Alam. dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya Kak mengajak mau adik-adik untuk doa pembukaan. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih boleh uh, ada di rumah kami masing-masing dengan keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Jaga kami ya Tuhan agar kami fokus dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, Adik-adik sekarang kita mau membaca Masmur pujian. Nah sekarang kita siapin alkitabnya yuk. Kita mau buka Masmur dari Kitab Masmur 136 ayat yang pertama sampai ketiga. Udah Masmur 136 ayat yang pertama sampai yang ketiga kalau udah ketemu kita baca yuk bareng-bareng yang berbunyi demikian. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 136 ayatnya yang ke 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian bujinya. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bawasannya untuk selama lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah bawasannya untuk selama lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini nah adik-adik dari Mas yang sudah kita baca tadi kita bisa menyimpulkan loh kalau Tuhan itu sangat setia kepada kita anak-anaknya nah sebagai ungkapan syukur kita nih Kariska kita tentunya juga harus setia sama Tuhan Yesus seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kariska bahwa dengan cara apa kita bisa memelihara ciptaan Tuhan seperti hewan dan ada tumbuhan yang ada di sekeliling kita untuk meresponi Mas pujian kita yang tadi sudah kita baca nih Mari kita angkat pujian lagi yang terambil dari Kidung Ceria 5. Lihatlah. Sekarang, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak-kakak di sini berharap adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan, yuk! Shalom, selamat pagi adik-adik Wah seneng banget hari ini katanya bisa menyapa adik-adik yang ada di kelas kecil nih Kelas 1, 2, dan 3 Halo Xavier, Noel, Jesse. wah ada Tobi juga, Mika, Nathan, Juno, hai Melvin, ada Ebi. Beatrice, Davina, Salvi, Halo Brandon, ada Fanny juga, ada Mia, Jenu, Karin dan Cecil, dan juga adik-adik yang belum sempat kata saya sebut namanya. Halo semuanya, apa kabar? Kata saya harap adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapin dulu Alkitab kita, ambil Alkitabnya dan buka dari kitab Kejadian sembilan. Ayo, kitab kejadian kita pertama nih di Alkitab, jadi pasti cepat dapatnya Kejadian 9, ayat 1-3 Udah? Udah ketemu? Kalau udah ketemu, kita taruh lagi dulu Alkitabnya Kita mau berdoa dulu ya, mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami Bapak, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh memberkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba hanyalah berdasarkan dengan firman-Mu yang benar ya Bapak. Berkati adik-adik lain kami yang ada di rumah, kiranya. Hikmat boleh Tuhan berikan kepada dikadik kami sehingga mereka boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah kami ampunis segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Alkitabnya diambil lagi. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1-3 Perjanjian Allah dengan Nuh Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara Segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut ke tanganmu lah semuanya itu diserahkan Segala yang bergerak yang hidup akan jadi makananmu Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini Nah adik-adik kata mau tanya nih Tuhan Allah menciptakan makhluk hidup apa aja ya? Ada yang tahu? Makhluk hidup apa aja sih? Nah yang pertama ada tumbuhan yang kedua ada hewan. Dan yang ketiga ada kita semua. Kita disebut sebagai apa? Manusia laki-laki dan perempuan. Sepasang. Nah, hari ini kata Syah mau cerita yang seru banget tentang seorang nabi yang Tuhannya, yang Tuhan Allah selamatkan bersama dengan banyak sekali binatang-binatang. Ada yang tahu nggak siapa nabinya? Yang tadi kita baca tuh adik-adik. Siapa? Nabi No. nah bagaimana sih Tuhan Allah menyelamatkan Nabi Nuh wah pasti adik-adik udah ada yang tahu nih cerita tentang Nabi Nuh ya tapi kak aku sedikit-sedikit lupa gimana ya kak ceritanya nah kata Syah mau tunjukin video ini untuk kita bisa mengingat lagi kejadian bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan makhluk hidup yang ada pada saat itu kita tonton yuk videonya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 Aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Do. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, taulah Nuh bahwa air bah sudah reda. <tuh>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 Kita tadi udah lihat, kan, bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan banyak sekali hewan-hewan sepasang-sepasang. Kenapa Tuhan Allah memberikan air buah yang begitu luar biasa besar di zaman Nabi Nuh dulu? Karena banyak sekali manusia yang hidupnya tidak baik, adik-adik mereka hidup jahat dan enggak denger-dengeran firman Tuhan. Tapi, si Nabi Nuh mau hidup taat, jujur, dengar dengaran sama firman Tuhan, hidupnya baik banget makanya Tuhan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan seisi bah, seisi bah terah dari air bah nah Tuhan Allah setelah menyelamatkan Nabi Nuh setelah air bahnya uh, surut, airnya kering Nabi Nuh Wah mengucap syukur banget adik-adik, bersyukur kepada Tuhan Allah karena sudah menyelamatkan hidupnya, keluarganya, dan juga binatang-binatang pada saat itu. Nah, karena Tuhan Allah melihat dan mendengar ucapan syukur dari Nabi Nuh, maka Tuhan Allah berjanji bahwa Tuhan Allah tidak akan mendatangkan lagi air bah ke bumi. Dan janji Tuhan Allah itu tandanya adalah sebuah Pelangi yang sangat indah banget adik-adik nah bukan cuma itu saja adik-adik Tuhan Allah juga memberkati Nabi Nuh dan keluarganya untuk memenuhi bumi jadi Nabi Nuh nanti akan uh, memiliki keturunan yang sangat banyak dan Tuhan Allah juga memberkati Nabi Nuh untuk berkuasa atas hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berkuasa atas hewan dan tumbuhan yang ada di bumi maksudnya gimana kata Syah? Maksudnya, hewan dan tumbuhan yang ada di bumi, kan Tuhan Allah ciptakan juga untuk membantu dan memenuhi kebutuhan kita. Coba adik-adik makan daging ayam, daging sapi, ya kan? Dari pohon-pohon yang berbuah, buahnya kita makan. Tanaman-tanaman yang tumbuh sayuran, sayurannya kita makan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, karena tumbuhan dan hewan sudah diciptakan juga untuk menyelamatkan hidup manusia, memenuhi kebutuhan kita, maka kita sebagai manusia, sebagai teman kerjanya Allah nih yang ada di bumi, harus mau merawat, menjaga, dan juga memelihara alam ciptaan Tuhan. Mau merawat, menjaga hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, nah kata saya mau tanya siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah ayo siapa yang tunjuk tangan wah banyak tuh kayaknya ya kalau adik-adik mau pelihara hewan berarti harus siap untuk merawatnya ya adik-adik, jangan cuma dipelihara di rumah doang, tapi dibiarin doang siapa tadi Wah, banyak yang melihara hewan, ada apa aja tuh ya hewannya kak mungkin ada yang pelihara anjing kucing, atau ada yang melihara kelinci, ikan ayam, kemungkinan ada yang pelihara hamster, ada nggak ya? atau yang pelihara kura-kura, dan banyak lagi, nah Katasia mau tanya adik-adik udah merawat peliharaan adik-adik dengan baik belum? udah dikasih makan belum kayak gambar-gambar yang ada di samping ini? siapa yang suka bantuin mama atau papanya kasih makan hewan peliharaannya? bagus, bukan cuma kasih makan doang Katasia aku juga bantu mandiin kok binatang peliharaan aku, wah hebat, terus Siapa di sini yang suka juga ajak main binatang peliharaannya? Ajak anjingnya lari-lari keliling kompleks pagi sore? Siapa? Wih keren! Atau siapa di sini yang kalau hewan peliharaannya ada yang sakit dibawa ke dokter? Iya pintar. Terus ada juga yang bantuin bersihin kandangnya, bersihin akuariumnya, ikannya supaya nggak pada mati ya. Jadi kalau airnya udah mulai butek, adik-adik bantuin untuk kuras airnya ganti lagi yang baru yang bersih. Nah terus bukan cuma hewan peliharaan doang adik-adik. Tadi makhluk hidup ada apa lagi? Ada tumbuhan. Siapa di sini yang di rumahnya ada yang nanem tanaman? Mungkin bukan adik-adik, mungkin mamahnya atau omahnya Ya adik-adik juga bisa menjaga, merawat tanaman yang ada di rumah adik-adik Siapa di sini yang suka bantuin mamanya siram tanaman? Hebat, ada yang bantuin mamanya untuk tanam-tanaman yang baru pindahin ke pot Nah mantap, bagus banget Tapi kata Syak, kalau aku nggak punya hewan peliharaan atau tumbuhan yang ditanam di rumah gimana kak? Nah, kalau adik-adik enggak -adik punya binatang peliharaan atau tanaman yang uh, dirawat di rumah Ini kalau misalnya adik-adik lagi main di jalanan Terus misalnya adik-adik melihat ada anjing, ada kucing yang lewat Nah, adik-adik enggak -adik boleh ditendang-tendang anjingnya, kucingnya Terus dilemparin batu, nah itu enggak boleh adik-adik tapi kalau misalnya adik-adik lihat ada anjing atau kucing ya udah dibiarin aja mereka jalan biasa, mereka bermain juga seperti biasa. Adik-adik nggak boleh tendang, nggak boleh pukul-pukul pakai ranting pohon tuh nggak boleh, oke? Okay? Atau kalau misalnya adik-adik lagi main di taman, terus melihat ada bunga-bunga, ada tanaman, nggak boleh ya diinjek-injek, jangan diinjek-injek. Atau yang tangannya suka usil nih. Ngambilin, petikin bunga-bunga atau daun-daun, terus udah gitu dirobek-robek lagi daunnya. Aduh, enggak boleh adik-adik, ya itu tidak baik. Kita sebagai teman kerjanya Allah, sebagai uh, manusia yang baik, sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga, kita harus mau merawat, menjaga dan memelihara ciptaan Allah terus hal simpel yang bisa adik-adik lakukan juga adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu juga sebagai tanda adik-adik uh, sudah merawat atau sudah menjaga lingkungan loh adik-adik. Terus juga adik-adik bisa mengurangi sampah plastik nih dengan caranya adik-adik bawa botol minum sendiri kalau pergi-pergi jadi nggak beli-beli botol uh, minum plastik lagi tapi adik-adik udah siapin tumbler, udah siapin botol minuman untuk adik-adik minum. Nah, tapi adik-adik, bukan cuma hewan atau tumbuhan aja. Kita juga harus menyayangi orang-orang di sekitar kita. Kan tadi makhluk hidup ada hewan, tumbuhan, sama manu, manusia. Nah, selain merawat, menjaga, memelihara hewan dan tumbuhan, kita juga harus menyayangi manusia, orang-orang di sekitar kita. Kita mulai dari yang terdekat, yaitu keluarga kita, teman-teman kita. Terus guru-guru kita, kakak-kakak layan, adik-adik layan, ataupun orang-orang yang tidak kita kenal, kita mau ikut membantu, menolong, dan mengasihi mereka. Nah, itu juga salah satu bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah, karena kita sudah jadi teman kerjanya Allah untuk merawat, memelihara, menjaga, dan menyayangi makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, ayo adik-adik, dengan penuh semangat kita lakukan tugas kita sebagai teman kerja Allah Dengan apa tadi? Merawat, menjaga, memelihara, dan menyayangi makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia yang ada di sekitar kita Nah, demikian firman Tuhan hari ini Nanti akan ada aktivitas yang akan uh, dilanjutkan oleh Kapuji Adik-adik jangan lupa untuk lihat dan ikutin ya Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Halo Adik-adik. Wah, senang sekali nih Kabuci bisa menyapa kembali Adik-adik kelas 1, 2, dan juga 3. Nah, untuk hari ini Kabuci mau ajak Adik-adik membuat aktivitas. Tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Katasya tentang Nabi Nuh dan juga semua Ciptaan Tuhan, nah hari ini Kapuji mau ajak untuk membuat buket bunga Seperti ini nanti jadinya Sebelum itu kita siapkan dulu ya alat dan juga bahannya Yang pertama kita perlu kertas karton atau HVS Kalau adik-adik di rumah nggak ada bisa juga menggunakan kertas Misalkan bekas kalender atau juga uh, buku gambar Nah setelah itu kita perlu lem kita juga akan perlu gunting, adik-adik berhati-hati ya dalam menggunakan gunting, bisa minta bantuan mama papa atau orang yang mendampingi Kita perlu ya, adik-adik kalau di rumah tidak ada bisa juga menggunakan benang ya, nanti kita juga perlu pensil warna Oke untuk langkah-langkahnya yang pertama adik-adik siapkan pola berbentuk hati Oh iya jangan lupa untuk kertas origaminya adik-adik eh, Nah kertas origaminya nanti digunting berbentuk hati Nah jadinya seperti ini Nah untuk buat ini nanti adik-adik yang lumayan banyak ya Karena kita perlu lumayan banyak Setelah itu kita akan gunting untuk talinya Adik-adik bisa menggunakan dua ukuran Satu yang pendek dan satu yang panjang Nah untuk pendeknya nanti kita akan gunakan di pinggir-pinggir untuk panjangnya kita akan gunakan di tengah. Nah, kira-kira untuk yang panjangnya, kurang lebihnya satu setengah kalinya yang pendek ya, adik-adik. Oke, kalau talinya sudah siap, pola hatinya juga sudah siap. Kita akan menempelkan talinya kepada kertas HVS-nya, adik-adik, menggunakan lem. Nah, nanti adik-adik bisa bentuk seperti ini ya. Kalau misalkan ini terlalu banyak, adik-adik juga bisa membuat lebih sedikit, tidak apa-apa ya. Nah, setelah itu kita akan tempelkan pola hati yang tadi ke benang yang sudah kita sediakan. Nah, untuk tempelnya adik-adik satu sisi saja ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini nanti sampai penuh dan sampai menjadi seperti ini adik-adik. Oke, setelah selesai, adik-adik bisa menuliskan di dalam hati-hati yang ada e, apa sih yang bisa dia dilakukan untuk bisa membantu e, sebagai teman kerja Allah di dunia ini. Nah, kalau Kak Puji sini tulis memberi pupuk pada tanaman, memberikan makan kepada hewan peliharaan, memandikan hewan peliharaan, dan masih banyak lainnya. Nah, setelah selesai, adik-adik jangan lupa untuk e, difoto dan juga di-share ke grup. Pakat PA Salom ya, Kapuji dan Katya tunggu. Dadah. Adik-adik, gimana tadi firman yang udah didengarkan? Bisa dimengerti kan? Kakak-kakak berharap adik-adik bisa mengerti firman yang tadi sudah diberitakan dan juga bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan jangan lupa untuk mengerjakan apa, Kak Aktivitasnya. Benar banget. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan bisa digabungkan loh oleh persembahan mama dan papa di rumah. Persembahan yang sudah dikumpulkan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 3 sore atau bisa juga ditransfer melalui rekening yang ada di sini. Nah, Kariska, sekarang kita mau mendengarkan warta PA nih. Warta PA yang pertama, kami segenap lain PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik klien -adik dan juga kakak-kakak layan dari tanggal 24 Mei sampai dengan 30 Mei. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak layan ya. Warta PA yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk menuliskan absensi kehadiran yang ada di kolom komentar di kolom komentar YouTube di bawah ini loh adik-adik contohnya Rizka kelas 6 sudah beribadah kalau ada yang kesulitan bisa minta tolong mama atau papa ataupun orang-orang yang mendampingi adik sama ibadah ibadah ini ya Nah, warta PA yang ketiga, untuk adik-adik, mama dan papa, oma atau opa, ataupun semua yang mendampingi selama ibadah. Kami, kakak lain PA, menerima kritik dan saran yang berhubungan dengan pelaksanaan IHMPA lho. Bisa disampaikan melalui WA atau melalui link di bawah ini. Nah, warta PA yang terakhir, kakak-kakak di sini mau mengingatkan bahwa kita masih ibadah lagi lo minggu depan ya kak. Kita masih ibadah via YouTube channel GBB Shalom Depok Jam. 7 pagi, jadi jangan lupa ibadah ya, adik-adik. Wah Kariska nggak berasa nih, udah ada di penghujung ibadah lagi pada Minggu hari ini. Tapi nggak apa-apa, nggak boleh sedih karena Minggu depan kita ketemu lagi ya. Nah semoga seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini bisa menjadi berkat ya bagi kita semua. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini sesuai firman yang tadi sudah disampaikan, Kakak mau undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau angkat pujian penutup yang berjudul Nabi Nuh. Bye. Adik, adik kita udah ada di penghujung ibadah kita. Tadi kita udah nyanyi, udah dengerin firman Tuhan, kita udah bikin aktivitas juga, kita juga udah kasih persembahan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh mengajarkan kami untuk selalu merawat, menjaga, melindungi dan memelihara makhluk-makhluk hidup ciptaanmu di sekitar kami baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia ya Tuhan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihanmu saja ya Bapa ampuni segala dosa dan kesalahan kami berkati adik-adik kami Tuhan berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan bersama dengan keluarga yang ada di rumah Tuhan berkati sekolah mereka juga ya Bapa. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa aktivitasnya ya, kata saya tunggu di grup WhatsApp Pelkat PA. Sampai ketemu minggu depan, selamat hari minggu, dadah!